Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pastinya warga Konoha di sini ya sudah merindukan single terbarunya Bunda Lesti Kejora dan pastinya kita selalu menanti dan selalu menunggu kejutan karya-karya terbarunya Bunda Lesti. Siap-siap aja ya, karena Bunda Lesti akan mengeluarkan single terbarunya. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari Leslar Lovers dan Lesti Lovers diantarin dari akun Lesti Sang Bintang mengatakan Selalu cepat kembali ke joraku, kembali memberikan karya-karya yang luar biasa Kita lihat juga tanggapan lain dari akun pintu Doraemon Lesti Al-Fatih Mungkin single sebelumnya belum lima bulan Tuh persahabat ya, apa mungkin? Lagu single Bunda Lesti Kejora sebelumnya belum lima bulan bersahabat, ya. Tunggu saja, pasti kita akan disuguhkan karya-karya yang sangat luar biasa dari Bunda Lesti Kejora. Sabar untuk warga Konoha. Kemudian, juga ya kita lihat ada artikel dari matamata.com unggahan Deni Sumargo yang direpost kembali oleh Papa Bi ternyata sudah masuk artikel. Mau hijrah ke Jepang, Rizky Bilar siap buka-bukaan sama Denis Sumargo Wow, apa benar dan apa mungkin Papa B akan ke podcastnya Denis Sumargo? Kita tunggu saja, persahabat, ya, kabar dari Papa B yang akan tentunya ke podcastnya Denis Sumargo Kemudian juga, persahabat, ya, selain artikel unggahan Denis Sumargo Ada juga, persahabat, ya, artikel postingannya Abang L. Perhatikan bersahabat Rizky Billar bagikan foto baby L pakai kostum harimau disebut tiru Rayanza atau Cipung. Kembali persebayan netizen dan haters selalu saja syirik dan nyinyir kepada Leslar. Kali ini, kostum yang dipakai oleh baby L disebut niru Rayanza. Padahal kan kostum ini pemberian dari fans. Wajar dong persahabat yang dipakai Emang ada aja perilaku netizen yang selalu mencari celah mencari-cari kesalahan Lesti dan Pilar Kita lihat persahabat di kalimat komentar Salah satunya dari Happy Asmara 011 mengatakan Mirip Tukul Arwana dan Daus Mini, apa ada hubungan saudara ya? Bali, persahabatan yang dikatain mirip Om Tukul Arwana dan Daus Mini. Emang selalu ada aja kelakuan yang tidak baik dilontarkan di media sosial. Sebagai fans sejati, persahabatan ya, yuk sama-sama kita kompak menjadi garda terdepan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga kalau di caption yang dituliskan oleh akun lawan underscore AI. Hati-hati Anda Happy Asmara 011 harusnya sebelum komen Anda ngaca dulu ya kalian manusia uti semua tuh persahabat. Jadi jangan sampai ketikan kalian bisa menyakiti hati orang lain. Hati-hati persahabat -hati ya media sosial dijaga ketikan kalian. Kemudian juga bersahabat ya, makin gak sabar untuk menantikan acara IMA 2022 walaupun Bunda Lesti itu tidak hadir malam hari ini tetap kita akan menunggu nominasi yang akan diraih oleh Bunda Lesti, yakni dua nominasi persahabat ya, female singer of the years dan artist media of the years, pasti persahabat ya, idola kesenangan kita akan bisa memborong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 yang akan tayang malam hari ini di RCTI kita lihat juga persahabat ya, caption yang dituliskan oleh RCTI Saksikan Malam Puncak Indonesian Music World Kamis 8 Desember 2022 Pukul 21.15 WIB Yang akan dipandu langsung oleh Robi Purba dan Astrid Tiar Langsung di panggung megah Yang akan dimeriahkan juga oleh Penampilan-penampilan spektakuler Dari para bintang tamu lainnya Live di Studio Ero Yuk, sama-sama bersama ya Doakan Bismillah Sang Kejora dan pastinya bintang Dewi yang akan membawa pulang piala penghargaan ini keren banget komentar dari Cora ke-8, ini luar biasa dukungan selalu diberikan untuk Bunda Lesti ke Cora berikutnya juga persahabat yang kita lihat nih ada potret persahabat dari Langit musik wow ucapan dan dukungan Persahabatnya banyak sekali untuk acara IMA 2022 yang akan disiarkan malam hari ini Masya Allah makin gak sabar untuk melihat pemberian piala yang akan diberikan oleh Langit Musik dan RCTI untuk pastinya doakan saja persahabatnya optimis kita yakin bahwa Bunda Lesti akan borong piala penghargaan malam hari ini berikutnya juga persahabat, jangan lupa dukung Bunda Lesti di HIP Award 2022 nominasi artis paling HIP ya Bunda Lesti Kejora dukung penuh untuk semuanya buat Bunda Lesti, Bismillah Bunda Lesti dukungan yakin semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintainya karena voting nominasi HIP Award 2022 itu berlangsung Hingga hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, yuk sama-sama terus kompak dukung yang terbaik karya-karya Bunda Lesti Kejora. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Rizky billar